ibu-ibu di rumah tak bertakbir ibu walaupun di rumah sambil masak opor ayam la ilaha illallah. sambil membersihkan toples Allahu Akbar Allahu Akbar jadi betakbir itu bukan cuma hanya di mas takbir ini berhentinya kapan dua pendapat ada yang mengatakan mulai takbir begitu masuk malam satu Syawal. Maghrib tenggelam matahari, masuk satu Syawal. Ada yang mengatakan betakbir mulainya waktu berangkat dari rumah mau sholat idul. Kok mulai idul, idul Fitri. Tapi biasanya kita di Indonesia pakai pendapat yang pertama: betakbirnya mulai.